Berita minyak tanggal 30 Maret tahun 2022, harga minyak mentah berjangka WTI naik hampir persen menjadi sekitar $105 per barel setelah sebuah laporan yang dirilis oleh API menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah Amerika turun 3 juta barel sepanjang pekan lalu. Pemulihan harga minyak juga terjadi di tengah adanya tanda-tanda kemajuan dalam pembicaraan gencatan senjata yang sedang berlangsung, setelah Rusia berjanji untuk mengurangi operasi militer di sekitar Kyiv dan kota lainnya. Akan tetapi, para analis memperkirakan para pelaku pasar cenderung bersikap skeptis terhadap hasil dari pembicaraan tersebut. Selain itu, menjelang pertemuan OPEC+ Plus pada hari Kamis, para produsen minyak besar diperkirakan tidak akan meningkatkan produksinya di atas 400.000 barel per hari. Terlebih, Arab S dollar Australia dan Ua telah mengatakan bahwa OPEC tidak akan mengambil tindakan apapun terhadap Rusia lantaran organisasi tersebut dibuat untuk menstabilkan pasar dan tidak terlibat dalam masalah politik. Sekian analisa forex untuk tanggal 30 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983